HYBE mengumumkan jika BTS akan memulai program wajib militer wamil. Jin akan menjadi personel BTS pertama yang akan menjalani wajib militer setelah merilis proyek solonya pada akhir Oktober tahun 2022. Kabar wamilnya BTS bukan hanya berpengaruh terhadap industri musik tetapi juga perekonomian Korea Selatan. Dilansir Fortune, BTS telah membuktikan nilainya sebagai kekuatan ekonomi. Hyundai Research Institute pada 2018 mengatakan BTS berkontribusi lebih dari 3,6 miliar dolar Amerika Serikat 55,6 triliun rupiah untuk ekonomi Korea Selatan setiap tahun. Hal ini setara dengan kontribusi 26 perusahaan menengah. Peneliti Hyundai juga mengatakan boyband tersebut mampu membawa satu dari setiap 13 turis yang mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2017. Dan menghasilkan sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat 17 triliun rupiah dari ekspor barang konsumen seperti barang dagangan dan kosmetik dalam satu tahun. Antara 2014 dan 2023, analis memproyeksikan BTS akan menyumbang 29,1 triliun dolar Amerika Serikat untuk ekonomi Korea Selatan. Selain menyumbangkan kekayaan ke Korea Selatan, Grup ini telah membuktikan kemampuannya untuk mengguncang pasar keuangan negara itu. Pengumuman hiatus BTS pada bulan Juni membuat saham perusahaan manajemennya, HYBE, turun seperempat dari nilainya, dengan saham jatuh ke level terendah sejak perusahaan go public 2 tahun sebelumnya. Berita wajib militer anggota band pada hari Senin mengirim saham HYBE 2,5% lebih rendah, sementara untuk personel BTS lain akan menjalani wangil sesuai dengan rencana mereka masing-masing. Dengan begitu, maka RMCS akan kembali bersatu sebagai grup setelah mereka menyelesaikan wangil pada 2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Not wasting any more time